apana lah penuh dengan cinta kana perjuangan dahsyat ya pada ya. Mungkin, paket, tuh kancur angin udang sih aja yang mau lagi mah, tuh ayah, kena Oh, paket, oh. oh, oh, masih deh deh wae banyak banget, yang jam salaman, nonton bola, <laughs> emang penting bola. Ayo, persigalan Persib, bersama Wah, bagus anjing. Belum masih kena ya, tuh. Eh, orang lu, ya, orang Biasa, ya, cengek tomat jahe muncang jengkol jajan cengek tomat muncang jahe jajan itu tukang itu <tuk penyakit> hey. Kemana? Ke lapang, ke ratu. Yang nyusul kayaknya. biasa lapang Siap siap, nyusul ya Orang, okay. Siap baru, eh, naksir ya, hey. <tuk penyakit> <tuk penyakit> ah, ngajak ngobrol jadi wepo. <tuk penyakit> mana <tuk penyakit> <tuk penyakit> pokoknya kekuatan pokok, pokoknya jengkok yang mana-mana kita te. kita melihat cengek jahe tomat muncang jengkol sesan jam jajan ah uh bahwa -huh, cuma uh, balik baik itu oh uh -huh. jahe toh teh jengkol muncang tomat cengek sesan aja aja nggak ngasih cipeng teko maya tuh ke udah, ini udah tak. Uh, wah apa? na belanja ante? koh ya apa ya. sekalian tenang. oh <tuk> <Ha? Ha>? siap tomat. <tuk> <tuk> <tuk> jahe muncang jengkol ya meh tepohok. tulisan najik balik baik mantap kok kita, ya Nyalang, nyan salang, nyan <laughs> lain masalahnya cuaca nabrak, gina pakai ngopi, nambahan sarang aja sih gagal, oh, bergitar, ini <laughs> <laughs> hmm, aduh jarang jon gitu, eh walenara anget biasa aja kan mana wae oh ya atuh aduh tuh kopiin kamu aja yang kerja orang ayo tuh tuh? mantelan itu, ada yuk, ini malah aduh ya tadi, ini ini, ini ini biasa salah lain emang terus di kebon ya ayo lah pokok nama? Ayo, ayo mau sih kalau <laughs> Oh, oh damai ya, lapor tuh susana ya. oh, hmm. ma. tuh ta, tapi aja kepanjang padahal memang kucing oh, ya. panjang atuh oh, panjang panjang anu panjang kucing mana lawan anu balik terus kan dua jadi Lumayan lumayan Yang Ya boleh belum. Nah. Itu itu? mana mana 10 20 jangan lama mana Amal ini di Makan nyawan. Mane bagus lebut Nah, eh menakutin Ya, Belum, Tapi kerja keras kan, lah. dia mau minum. gusti jauh-jauh kalau dirinya sampai ke karang Udah gol Sugan. Ah, sekernaan hum gepeng. Nah, yeah. Mau yeah. siapa baik, wah. Ba? Eh, gedak mana-mana. Eh, Ini mana-mana? Ya, tempat rahasia Gepeng. Nah, itu asyap ah berat grepeng ah <on in> <corner> Ah, G 10, salah. 20, 30. Oh, goblok. 40. <Kaf> oh. oh. oh, oh, nah. kali milih, Kali milih. rabat, 2, 30. 4, 5, 6, 7, 8, 47, 8, 8, 50, ngecan Ini teh teh ah karena awalnya tuh boleh baru gitu sudah Singit singitnya hui hui hui hui panas <sukur> Hayo ayo Ayah mau Panas, datang datang yang way mana emang Teuing barudak di mana? Fantasan saya ara reueuh kali daya. Oh iyo. capek naon? Ya, uh, sekali kali daya. Ya, uh.